reaches the battlefield smash them' oh. pikiranku aduh hijau adalah warna harapan hari ini luar biasa dan esok hari akan lebih baik dari hari ini. Setiap bunga adalah mimpi dari benih kecil yang menjadi nyata. Kekuatan untuk semua tunjukkan kekuatanmu. bunga-bunga Buka jalan menuju matahari. The enemy has slain the Temanku berkata kepadaku bahwa hidup adalah tentang pilihan. Tunjukkan pada mereka. Bukankah tempat ini seharusnya sebuah oasis? Initiate retreat! Launch attack! Tunjukkan pada mereka kekuatan bantuan kita. Tunjukkan pada mereka. Alam menyayangi semua makhluk tanpa terkecuali. kami tidak berjuang sendirian Keajaiban ajaibmu terjadi dalam setiap pilihan yang kita buat Tidak berjuang sendirian Tertungguhan untuk semua adalah Mungkin dari jenis kecil yang lagi nyata Aku, bahwa hidup adalah tentang yang ada Ketutuhan untuk semua Demi masa depan semua Dari semua bunga-bunga Keputuhan untuk temukan semua Ayo, menjauhkan kembali tempat ini Keputuhan untuk semua Ayo, du. Mereka butuh bantuan kita Jauh adalah warna harapan ah, dunia luar selalu membuatku terpesona Been destroyed. Bukankah tempat ini seharusnya An sebuah oasis? Tunggupan -tung pada mereka Kamu membaca pikiranku Hmm Ketumpuhan untuk semua Tunjukkan pada mereka Ketumpuhan untuk semua Duh, Dunia ini penuh dengan hal-hal di luar pengetahuanku Yang semua makhluk tanpa terkecuali. sendirian your team destroyed writers turret Terima kasih. うるま Impi dari benih kecil yang mencari nyata untuk semua Tunjukkan pada mereka Kertubuhan untuk tubuh. pat ini seharusnya sebuah opsi untuk kedua Team destroyed the terrible Khan on the square. He has been slain. Bahwa hidup adalah tentang pilihan Kertubuhan untuk semua Hari ini luar biasa Dan esok hari akan lebih baik dari hari ini Kertubuhan untuk semua Bumi masa depan semua dari semua bunga-bunga Tunjukkan pada mereka Aku menyusuri seluruh bumi dan membuka jalan menuju matahari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 Terjadi dalam setiap pilihan yang kita buat Awalnya pada mereka takut An adalah warna harapan Ketumbuhan untuk semua Setiap bunga adalah keimpin dari benih kecil yang menjadi nyata Tunjukkan pada mereka Ketumbuhan untuk semua ban mungkin terjadi dalam setiap pilihan yang kita buat. Hijau adalah warna harapan. Ayo, Mereka butuh bantuan. ku menyusuri seluruh bumi dan membuka jalan menuju matahari alam menyayangi semua makhluk tanpa terkecuali